Jika support energi sudah kita dapatkan, kini saatnya kita mengambil kesimpulan ataupun yang memperkuat suatu ramalan zodiak yang sukses dalam kehidupan dengan rajin bertanya. Dan satu kartu ini akan mewakili semua zodiaknya. Oke, sebelum kita membuka kartunya, di sini saya perkenalkan terlebih dahulu suatu aplikasi jual beli online yang dimana mana di sini sangat terpercaya ya. Dan di sini aplikasinya adalah Selfish Express. Dan di sini banyak beragam barang, ya, seperti pakaian, perabotan, alat elektronik. Nah, di Selfish ini. Semua perbelanjaan ataupun semua barang yang akan kalian beli sangat terjamin ya, dijamin murah. Oke. Okay? Untuk menggunakannya bagaimana? Kita daftar terlebih dahulu. Untuk mendaftar kalian bisa klik link di kolom deskripsi ya dan di sini kita mengisi nama huruf besar semua ya. Untuk mengisi nama itu kita huruf besar semua tanpa menggunakan spasi, kemudian memilih negara sesuai tempat tinggal kita dan memilih nomor telepon sesuai nomor telepon yang kita miliki ya di sini saya memiliki nomor telepon yang ada di Indonesia setelah mengisi kolom nomor telepon kita akan klik send SMS dan kodenya akan datang sendiri dan di sini setelah kodenya datang kita isikan di sini email kita akan isi sesuai email kita sendiri yang dimana di sini email pribadi sandinya juga demikian dan kemudian memasukkan konfirmasi sandi lagi untuk invite kode itu akan otomatis masuk jika kalian mengklik link pendaftaran yang ada di kolom deskripsi jika sudah kalian klik sing up now ataupun daftar sekarang ya nah jika sudah mendaftar kita coba untuk pilih bahasa terlebih dahulu jika sudah mendaftar sekarang maka akan sukses ya sukses setelah sukses kita akan disuruh login kita login dengan ID yang kita daftar kemudian kita masukkan sandinya ya sandi ini merupakan rahasia namun di sini saya tunjukkan ya nggak apa apa ya kan untuk promosi nah di sini aplikasi ini bisa kita unduh dengan mengunduh di linknya ada di kolom deskripsi dan kemudian kita bisa mengajak kawan-kawan untuk memakai Selfies ini ya ingat catatannya untuk mendapatkan barang gratis dari selfie Express kita harus mengajak tiga kawan minimal untuk membeli barang hal yang sama dengan yang kita beli ya Nah di sini untuk membagikannya tadi klik bagikan dan ini akan kita salin semua teksnya jika teksnya sudah kita salin, kita klik bagikan dan di sini saya akan coba untuk membagikan ke via WhatsApp ya. Dan di sini saya akan coba membagikan ke teman satu dulu ya. Nah, di sini sudah sukses membagikan kode undangan kita. Nah, setelah itu kita kembali ke sini. Ingat, kita harus mengajak tiga kawan untuk mendapatkan barang yang gratis. Jika tampil begini, klik bergabung sekarang ya. Maka kita diarahkan untuk melihat produk kembali dan di sini kita akan membagikan kode referral kita yang dimana mana di sini berfungsi untuk mengajak kawan dan mendapatkan barang gratis secara cuma-cuma ingat di sini kita hanya membuktikan tiga orang untuk membeli barang yang sama dengan yang kita beli di sini saya akan mencoba untuk membeli kipas angin ya kemudian kita melihat produknya di sini bagaimana tipe kategori Apakah sudah sesuai keinginan setelah itu kita akan mengklik beli sekarang. Nah, pembayaran bisa COD, pembayaran bisa transfer, pembayaran bisa via rekening via bank apapun. Dan di sini kita diarahkan untuk mengisi alamat pengiriman barang ya. Ingat ya, alamat harus sesuai ya, jalan, kota, kabupaten ataupun lebih bagus ada patokannya ya, biar barang lebih cepat sampai, kemudian kode posnya harus sesuai juga. Nama asli, pakailah nama asli sendiri, dan nomor handphone sendiri, jangan memakai nama samaran. Kemudian beli sekarang, dan kita akan berhasil membelinya ya. Jika kita berhasil membeli barang tersebut, kita bisa melihat detail pesanan kita di sini. Di sini saya sudah membeli dua barang ya. Detail pesanan kita di sini bisa kita lihat alamat apakah sudah sesuai. Nah, jika sudah sesuai, kita klik pembayarannya. Setelah kita klik pembayaran, nanti akan diarahkan ke pembayaran tunai ataupun COD. Ingat, aplikasi ini sangat banyak manfaatnya kepada kita yang hanya stay di rumah ya. Barang sampai kita tidak perlu kemana-mana. Di sini saya ingatkan kembali bahwasannya Selfisexpress.com sedang berbagi-bagi hadiah jutaan rupiah, undian yang sangat menggiurkan. Nah, untuk bagi-bagi ini, kalian bisa join ke grup WhatsApp Selfisexpress.com yang linknya juga tertera di kolom deskripsi. Jadi tunggu apa lagi? Yuk kita daftar selfisexpress.com Sekarang juga karena banyak manfaat, banyak hadiahnya ya Ingat kita hanya perlu mengajak tiga orang untuk mendapatkan barang gratis Oke okay, selamat mencoba dan selamat menikmati keutamaan Selfies express.com dan di sini saya membagikan ke teman yang lainnya kode undangannya semakin banyak kita mengundang akan semakin banyak peluang untuk mendapatkan barang gratis baik di sini kartunya sudah kita dapatkan ini saja kita membuka dan membacakannya Tutut -tutut yang pertama adalah 2 tackle ataupun dua koin untuk zodiak yang pertama, kita mempunyai seseorang yang bersedia Pisces, yang dimana di sini digambarkan seorang Pisces akan mendapatkan kesuksesan dalam keuangan. Keuangan yang meningkat, yang dimana di sini juga seorang Pisces, akan mendapatkan kesuksesan dalam membuka sebuah usaha, yang dimana di sini berdampak positif, mendongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi dengan rajin bertanya kepada orang lain ataupun orang yang berpengalaman. Dan untuk support energinya adalah Page of Pentacle Secara umumnya pesopan takal itu diartikan seorang anak dan di sini menggambarkan sosok seorang Pisces suka bertanya suka berbagi pengalaman kepada orang lain yang dimana membuat seorang Pisces semakin sukses dalam karir keuangan dan membuka usaha yang dimana juga di sini tujuannya adalah untuk membagikan seorang anak dan di sini seorang Pisces mendapatkan doa dari seorang anak pisces sendiri dan untuk kartu kesimpulannya adalah the full Secara umumnya the full itu diartikan awal mula, permulaan ingin memulai, dan jika kartu the full kita gabungkan dengan zodiak yang pertama di sini menggambarkan sosok seorang Pisces, memulai semua karir pekerjaannya dengan suka bertanya kepada orang lain, suka berbagi kepada orang lain, yang dimana akan berdongkrak keuangan kehidupan lebih bagus lagi, yang didukung didoakan oleh anak Pisces, serta di sini seorang Pisces mempunyai tujuan untuk membahagiakan seorang anak Pisces sendiri, dan untuk zodiak yang kedua adalah. Six of Cups ataupun alam piala. Untuk sudut yang kedua kita mempunyai seseorang yang bersedia cancer yang dimana mana di sini digambarkan seorang cancer akan mendapatkan kesuksesan di dalam kategori hubungan asmara yang dimana mana di sini kebahagiaan keharmonisan hubungan asmara ia dapatkan dengan suka bertanya kepada orang lain suka curhat suka berbagi kepada orang lain di sini juga menggambarkan bahwasannya seorang cancer akan suka berbagi pengalaman kepada orang lain yang membuat seorang cancer akan sukses dalam menatap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 yang dimana di sini dikarenakan seorang cancer suka bertanya suka berbagi pengalaman kepada orang lain yang dimana di sini King of War merupakan sosok seseorang yang cancer tanya tentang menjalin hubungan asmara dan jika kartu default kita gabungkan dengan zodiac yang kedua di sini menggambarkan seorang cancer mulai menata meniti kembali hubungan asmaranya sama pasangan yang dimana sini seorang cancer suka bertanya kepada orang lain yang merupakan king of one sosok seseorang yang lebih tua dari cancer sendiri yang memberikan suatu masukan kepada seorang cancer untuk mendapatkan kesuksesan dalam kategori hubungan asmara di bulan Juli tahun 2021 dan untuk sulit yang ketiga adalah three of one ataupun tiga tongkat untuk judi yang ketiga kita mempunyai seseorang yang bersedia Aris yang dimana sini digambarkan seorang Aris akan mendapatkan kesuksesan di dalam kategori karir pekerjaan keuangan kehidupan yang dimana sini dikarenakan seorang Aris suka bertanya kepada orang lain suka berbagi pengalaman kepada orang lain yang membuat seorang Aris mempunyai ide untuk mendapatkan karir serta kehidupan lagi dan di disini juga tidak tertutup kemungkinan seorang Aris akan membuka usaha yang dimana disini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 Seorang Alice suka berbagi pengalaman kepada orang lain, suka <tuk> bertanya kepada orang lain di dalam kategori untuk membangun sebuah usaha. Yang dimana di sini Queen of Cups merupakan pasangan, yang dimana di tempat Alice suka pikiran ataupun tempat bertanya. Dan di sini seorang pasangan akan selalu memberikan respon dan tanggapan yang positif kepada seorang Alice sendiri. Dan jika kartu The Bull kita gabungkan dengan zodiak yang ketiga di sini menggambarkan sosok seorang alis memulai karir pekerjaan kehidupan, yang dimana di sini akan ia berbagi kepada seorang pasangan terlebih dahulu, kemudian untuk memulainya, yang dimana di sini kesuksesan akan ia dapatkan di bulan Juli tahun 2021 dalam kategori karier bank keuangan. Dan untuk zodiak keempat adalah six of swords ataupun enam pedang. Untuk zodiak yang keempat kita mempunyai seseorang yang berzodiak Leo, yang dimana di sini digambarkan seorang Leo akan mendapatkan kesuksesan dalam kategori kehidupan dan kesehatan. Di sini digambarkan seorang Leo akan mendapatkan kesuksesan dalam dua kategori ini, dikarenakan suka berbagi cerita kepada orang lain, suka berbagi pengalaman kepada orang lain, suka bertanya kepada orang lain, yang dimana di sini akan membuat seorang Leo belajar dari pengalaman orang lain untuk mendapatkan kesuksesan dalam kategori kesehatan dan kehidupan, dan untuk support energinya adalah Queen of Swords. Secara umumnya Queen Obsol diterdaktikan seorang wanita yang sudah dewasa, seseorang yang dekat dengan Leo sendiri, dan di sini menggambarkan sosok seorang Leo akan mendapatkan kesuksesan dalam kategori kesehatan dan kehidupan. Yang dimana di sini dikarenakan seorang Leo sudah bertanya kepada Queen Obsol yang merupakan sosok orang tua, yang merupakan sosok pasangan, yang merupakan sosok orang terdekat Leo sendiri. Dan di sini jika kartu full kita gabungkan dengan sudut yang keempat di sini menggambarkan. Seorang Leo akan memulai sebuah usaha kehidupan, karir, pekerjaan, dan kesehatan, yang dimana di sini seorang Leo akan belajar dari pengalaman hidup, yang dimana ia bertanya kepada orang tua, dan di sini seorang Leo akan mendapatkan kesuksesan tersebut, mendapatkan ide untuk mendapatkan kesuksesan dalam kehidupan kesehatan di bulan Juli tahun 2021, dan di sini bisa kita simpulkan. Empat zodiak yang mendapatkan kesuksesan dengan rajin bertanya di bulan Juli adalah yang pertama zodiak Pisces, yang kedua zodiak Cancer, yang ketiga zodiak Aris, dan yang keempat adalah zodiak Leo. Baik, mungkin cukup sekian dari saya tentang empat zodiak yang akan sukses dengan super bertanya di bulan Juli tahun 2021. Ingat like, komen dan bagikan video ini ke media sosial kalian agar yang lain juga tahu informasi ramalannya. Akhir kata saya ucapkan